Oke okay, pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak Atau mungkin hanya sebagai video iseng doang gitu ya Bagaimana cara mengecilkan ukuran foto tanpa menggunakan software gitu Jadi mungkin kalau kalian pengen upload foto Kalau kalian mau melamar kerja atau mungkin daftar kuliah Itu kan biasanya ada batas maksimalnya ya untuk fotonya Dan mungkin karena kalian malas juga ya uh, Nggak mau pakai photoshop atau aplikasi yang lainnya Di sini kalian bisa pakai website yang bernama foto PA gitu PA-nya ini adalah PE dan A gitu biasanya uh, disebut pendek akal ya PA gitu <laughs> kalau P dan A itu biasanya disebutnya Phantom Assassin nih walaupun saya nggak main Dota sih cuman saya tahu gitu Nah di sini untuk foto PA di sini kalian bisa langsung uh, masukin file atau mungkin foto yang kalian punya bisa ke file terus kalian open atau kalian buka dari Windows Explorer terus kalian tinggal uh, masukin ke website dari potopia sendiri gitu. Nah uh, di sini saya pengen ngambil contohnya ini aja gitu ya, thumbnail ini itu kan tinggal di kayak gitu aja. Dan di sini kalian nggak harus uh, mungkin ngedit gitu ya. Dan ya kalian cukup tinggal klik file, terus kalian cukup tinggal export gitu ya, export as di sini kalian tinggal pilih aja untuk format yang uh, kalian pengenin. Mungkin untuk website kayak misalnya daftar kuliah gitu ya, itu biasanya pengennya tuh PNG kalau nggak JPG gitu. Nah kalian Pilih aja, pokoknya yang dibutuhkan sama website itu, tinggal kalian pilih aja gitu ya, tinggal diklik. Nah, di sini nanti akan ada ukurannya gitu. Ya, di sini untuk yang di bawah ini mungkin nggak kelihatan juga, karena saya di sini menggunakan layar yang lumayan gede gitu. Di sini untuk PNG-nya adalah 1,2 MB gitu. Kalau mungkin kalian batasnya untuk batas dari penguploadan fotonya itu Cuman 1 MB, kalian bisa turunin kualitasnya dari 100% ke sembilan puluh lima gitu lima N. Padahal nanti di sini angkanya akan berubah gitu. Biasanya ya untuk angkanya berubah. Nah, kalau angkanya masih belum berubah atau masih sama gitu kan bisa turunnya mungkin ke 80. Mungkin harusnya sih angkanya udah berubah ke 1,1 ya, udah berubah ke 1,1. Di sini kita akan bulatin aja ya ke 55 lah gitu. Nah, puluh 55 di sini saya batasnya menjadi 1 MB atau mungkin kalau kalian mau aman, main aman kayak tadi gitu ya. Jadi di bawah 1 MB kalian bisa turunin ke 50% gitu. Coba 50% dan di sini kita akan save dan sini kita akan melihat hasilnya apakah uh, bagus atau enggak. Dan di sini nanti akan langsung otomatis terdownload deh untuk gambar yang tadi kita download gitu. Dan untuk uh, Kualitasnya saya rasa sih kalau dilihat dari jauh ya, ini nggak jadi masalah sih walaupun 50% ini saya masih bisa untuk upload ke Youtube sih untuk thumbnailnya ya. Walaupun batas maksimalnya itu 2MB ya, untuk di Youtube dan saya kurangin 50%, saya rasa ini masih bagus gitu untuk kualitasnya gitu. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, setelah kalian udah dapat fotonya kalian bisa langsung upload ke mungkin ke lamaran kerja atau mungkin daftar kuliah gitu ya. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan text coaching. Bye bye.